Halo sahabat helmet studio, ini adalah video pertamaku di playlist catatan Koko Koko mau memperkenalkan website yang digunakan untuk memilih nama acak Alamat website tersebut sudah dicantumkan pada deskripsi video ini Teman-teman, ini adalah tampilan dari website wheel of name Cara menggunakannya, masukkan daftar nama atau data yang ingin dipilih secara acak pada bagian ini Lalu, klik lingkaran yang berwarna putih ini. Ya, pemutar tersebut akan berputar sampai menemukan nama dari salah satu data yang tadi teman-teman masukkan ke dalam daftar tersebut. Hasilnya, kita mendapatkan nama Ali. Nah, di sini ada dua tombol. Kalau teman-teman ingin menyertakan kembali nama yang sudah terpilih, maka teman-teman perlu memilih tombol tutup. Tetapi jika teman-teman tidak ingin menyertakan nama tersebut dalam pemilihan berikutnya, maka teman-teman harus memilih tombol hapus sehingga namanya tidak ikut dalam nama di pemilihan berikutnya semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, sampai jumpa lagi di catatan koko selanjutnya terima kasih